Baik, selamat sore teman-teman semua. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur hari ini kami bisa berkumpul di Zoom Meeting ini. Kalau hari ini kami akan membahas tentang modul kami yang tentang AWS Global Infrastructure. kira yang menolong kami, kami bisa mempelajari dan mengerjakan aktivitas kami dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Amin. Baik. Teman-teman boleh bantu nyalakan kameranya ya. Kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Oke, lihat ke kamera semuanya ya teman-teman. Senyum. Sudah siap semuanya. 3, 2, 1. Ada yang mau klaim acara yang diikuti mungkin di minggu kemarin? Oh, silakan share. Share screennya saya nyalain. Share Hmm. yang hari apa nih ini hari Senin. tanggal 7 Maret oh hari Senin jadi ikut acara yang ini sih uh, tentang SageMaker uh, Framework buat machine learning jadi katanya tuh di awal mah dijelasin sih kenapa harus pakai machine learning ini mah kayak basic-basicnya gitu kayak buat data pre processing segala macam. tapi Kenapa keuntungannya kita harus pakai uh, AWS SageMaker? Katanya mah di pakaian SageMaker tuh kayak frameworknya gitu, kayak kalau kita mah kalau di website pakai Laravel gitu. Jadi uh, di SageMaker tuh kita tuh udah punya kayak built-in, built-in yang bisa ngebantu kita. Kalau biasa kan kalau kita pakai Jupiter Notebook doang, uh, kita harus ngebangun model, kita harus ngertiin dasar-dasar uh, statistikanya. Kalau pakai SageMaker tuh dia udah ngebantu. Jadi kayak uh, ngasih masih lihat ke kita gitu eh kalau kita pengen bikin satu model ini tuh nanti dia kasih referensinya nih ada e, model ini tuh bisa pakai misalkan kalau pakai linear regresi kalian pakaiin aja gitu terus di sini tuh buat store datanya dia pakai s3 gitu jadi e, notebook notebook instance sama sama sih kayak biasa kayak pakai jupyter notebook tapi nanti si raw datanya tuh ditaruh di sini nanti di training nah nanti di training ini tuh Nggak usah manual sama set maker tuh udah disediain gitu si uh, fitur-fiturnya. Jadi nanti dia bantuin bikin trainingnya, terus modelnya juga nanti dia bantuin pilihin. Tapi uh, memang modelnya tuh belum banyak sih di sini tuh kalau nggak salah kemarin cuma ada berapa ya, lima belasan gitu. Tapi uh, cuma ada segini nih si built-in algoritmanya tuh cuma bisa pakai clustering, pakai ini. Tapi... Uh, ini tuh yang memang paling umum gitu, ini kan di unsupervised, di supervised-nya juga dia punya juga sih, tapi kalau semisalkan kita mau custom juga bisa jadi tuh, di sini tuh dia bilang kalau algoritmanya tuh kita bisa pakai built-in yang disediain, atau kita mau nulis di framework atau misalkan kita mau beli algoritma yang emang disediain sama marketplace AWS, atau misalkan memang kita mau custom sendiri gitu, kita bawa algoritmanya kayak gitu. Jadi dia ngebantu, terus buat uh, data format yang bisa dipakai di machine learning-nya, bisa pakai .csv, ini yang kayak Excel gitu, atau Rec.io, biasanya ini kayak recording, kayak buat uh, speech processing gitu, jadi ada dua sih, dan emang ini yang lazim digunain kalau di Jupiter juga, jadi pakai maker kayaknya bagus, walaupun memang katanya sih ini full bayar, tapi bagus gitu, kayak gitu aja sih. Sip. Terima kasih, Shirley. Yang lain, adakah yang ikut sesuatu mau klaim? Hari Jumat ini ada lagi ya teman-teman yang Indonesia belajar. Pasti Abudi Itu mirip ke workshop. Siapa tahu teman-teman mau join juga. Silahkan kalau ikutan nanti boleh diklaim juga di kelas ini ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan kah teman-teman? Nah ini, AWS Global Infrastructure, AWS Service and Service kategorinya. Kita diulang lagi ya. Kita pernah bahas itu di pertemuan awal. Sama nanti kita nyobain manajemen konsolnya. Nah, yang aktivitas satu kelompok itu yang manajemen konsol ya. Itu Baiklah, kita bahas. Diskusinya topik kita dua, topik utamanya untuk yang modul ini, AWS Global Infrastructure sama AWS Service and Service Kategori. Di AWS Global Infrastructure, harusnya kita bisa bedain istilah-istilah yang dipakai sama si AWS. Ada AWS region, availability zone, sama edge location. Nah, tiga ini yang teman-teman perlu kenal. Ada yang sudah baca? Mengenal AWS region? Kelompok kami udah bu. Oh, apa tuh AWS region? Silahkan. ke hmm, kalau dari catatan um, sambil share screen aja, kayaknya. Boleh, silahkan kalau dari catatan tuh gini sih jadi AWS infrastructure tuh dibangun gitu supaya jadi ada region-region gitu tah region misalkan ya region satu, region 2 gitu nah supaya enggak data yang distorkan tuh tidak replicated gitu. Jadi datanya reliability reliabilitasnya tinggi. Jadi dibikin beberapa region nah tapi memang Uh, ada region-region tertentu yang eh uh, secara difoto enable sebelum tanggal 20 ini tuh. Tapi ada sesudah itu tuh ada yang memang nggak enable lagi kayak misalkan Asia, Hong Kong sama Middle East ini udah enggak in, udah di disable gitu secara default. Ada juga yang memang di restrict gitu. Jadi nggak nggak bisa langsung enggak bisa langsung diakses gitu kayak misalkan uh, di AWS China pun tuh cuman bisa kita akses itu ke Beijing sama Ningxia aja. Jadi memang hmm, ini tuh kayak supaya eh, apa ya data-datanya tuh ke, eh, ada backupnya, tapi backupnya tuh di available zone tertentu. Tapi eh, nggak supaya nggak sembarangan gitu, nggak sembarangan supaya nggak bisa diakses secara sembarangan. Dan kita tuh bisa ditentuin juga berdasarkan eh, apakah si data itu tuh Frekuen gak kita aksesnya atau misalkan gak frekuen gitu. Jadi di dipisah-pisah kayak gitu sih. Oke okay. Terima kasih untuk... udah baca kelompoknya Sherly. Kelompok lain ada yang mau menambahkan? Kalau yang di modul sama yang di webnya ada rubah teman-teman. Karena nambah ya regionnya. Kalau mau lihat ada di sini linknya teman-teman aws.amazon.com, teman-teman, cari AWS Global Infrastructure Map. Diklik aja. Kemudian, availability zone-nya ada 84. Nah, itu tuh apa sih? Itu tuh lokasi fisik dari layanan AWS di sekian region yang biru-biru ini. Desember 2021 itu eh, yang di Indonesia, ya di Jakarta. Kita punya region di Jakarta. Nah. Kalau yang kuning kuning ini masih coming soon, teman-teman. Ya. Ini tersebar di berbagai dunia. Pokoknya intinya dia mau supaya kalau ada pelanggan yang pakai layanan AWS dan customernya ngeriquest gitu ya ke aplikasi kita, dia bisa dapat dengan cepat. Latensinya itu sedikit. Jadi ini nambah banget nih, nambah banyak banget seperti itu. Nah apa sih AWS region? AWS region itu. Saya pindah ke slide. Lokasinya teman-teman untuk data fisiknya. Jadi, eh, gimana sih AWS itu mengklaster data center? Nah, data center yang diklasir sama AWS itu, lokasi fisiknya disebut sebagai AWS region. Setiap AWS region dia punya dua atau lebih namanya availability zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi. Betul, supaya nggak bahaya ya aksesnya. seperti itu. Nah, setiap availability zone ini dia terdiri dari satu atau lebih data center yang kita kenal biasanya servernya, gitu ya. Nah, data center itu servernya. Kalau lihat ilustrasi gambarnya seperti ini, jadi setiap region dia punya dua atau lebih availability zone. Di dalam availability zone ini ada sih data centernya. Data center ini biasanya kurang lebih. 50.000 sampai80.000 server jadi sangat besar sekali ya kayak banget ya servernya banyak banget dan kapasitasnya besar karena dia memang fokusnya di layanan cloud computing seperti ini dan dia punya perangkat-perangkat yang besar kita tinggal pakai semakin banyak yang pakai harga untuk bayar layanannya juga jauh lebih murah seperti itu teman-teman ya jadi si data center inilah yang si server sebenarnya benar-benar servernya, dia dipisahkan di uh, kumpulan data center ini, disebut availability zone, kemudian beberapa availability zone ini ada di dalam satu region ya tinggal dipilih aja, kalau kita tinggal di Indonesia, ya kalau misalkan customer yang pakai memang areanya Indonesia, ya jangan pilih uh, lokasinya di jauh-jauh gitu ya, di Eropa, seperti itu kita pakainya yang di Indonesia jadi latensi untuk Aksesnya juga jauh lebih cepat. Seperti itu. Jadi region ini adalah wilayahnya teman-teman. Seperti ini ya. Ada kodenya juga teman-teman. Kalau lihat di sini ada EU berarti ini Eropa. Kalau Asia Pasifik kan berarti AP. Gitu, ada kode-kodenya. Seperti itu. Kemudian ini tuh ada. Kalau teman-teman lihat regionnya. Yang ada di AWS. Paling update di webnya kan. Regionnya itu macam-macam. Contoh. Di Asia Pasifik aja yang daerah kita. Nah ini regionnya itu yang kuning-kuning ini, yang oranye. Terus ada edge location, edge location titik-titiknya ya, point of presence-nya. Seperti itu. Jadi memang besar sekali untuk dia melayani cloud computing ya. Kita pakai layanan cloud computing. Itu mapnya supaya teman-teman bisa lihat juga, dicoba-coba ya untuk dilihat supaya tahu oh lokasinya ada di mana aja. Lalu ini catatan availability zone ya, dia benar tadi dibilang kelompok Shirley fully isolated, terisolasi, terus dia ada banyak data center. Yang ketiga elemennya, tadi kan ada region, kemudian ada availability zone, yang ketiga ini namanya edge location. Nah, Edge location ini juga lokasi fisik atau point of prison. Kalau misalkan kita taruh data di edge location ini, dia akan terkait dengan CDN. CDN itu Content Delivery Network. Nah, Pemakaiannya pakai Amazon CloudFront. Jadi kalau kita nyimpen file atau nyimpen konten tertentu, mau diakses supaya kontennya lebih cepat diakses, daripada ngambil dari region asalnya, lebih baik ngambil dari... Ini, edge location-nya. Jadi kayak gini, teman-teman. Untuk mengirimkan konten ke pengguna akhir dengan latensi yang lebih rendah. Jadi kita naruhnya di region mana, di availability zone yang mana, kemudian di titik edge location yang mana. Titik edge location ini akan mempercepat, karena dia akan nyariin yang lebih dekat ke customer -nya lebih dekat ke orang yang akses konten kita, seperti itu. Jadi konten kita bisa diakses juga lebih lebih cepat, latensinya lebih rendah, seperti itu. Jadi tentang tempat, kita dikasih istilah tiga, yang tadi region, availability zone, sama edge location, seperti itu. Nah untungnya kita sudah ada di Indonesia ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau buka, pakai layanan AWS, kemudian kita pilihnya yang region Jakarta, ya untuk orang di Indonesia ya pasti aksesnya lebih cepat. Pokoknya intinya gimana caranya, dia punya banyak lokasi seperti ini, punya data center atau punya tempat fisik seperti ini, banyak tempat tersebar di seluruh dunia supaya orang bisa akses konten dengan lebih cepat seperti itu. Kemudian kalau layanannya, networking, jaringannya, kemudian sama storage-nya. Jadi secara fundamental, secara mendasar layanannya itu di tiga ini: compute, networking, sama di storage. Itu hasil di bahan kita yang baca seperti itu. Ini tujuh service, tujuh kategori yang kita perlu fokus di modul kita. Cuma tujuh ini teman-teman: compute, cost management, database, management and governance, networking and content delivery. Security, identity, and compliance, sama storage kategorinya. Kita kan punya konsep eh, layanan yang kita pakai, itu yang kita bayar. Kalau di sini gratisan, tapi tetap kita terapkan ini ya, terapkan cara pakainya. Jadi, kalau misalnya kita udah selesai pakai layanan ini, sudah selesai pakai labnya, teman-teman jangan lupa di-end. Di sini ada end. Jadi, kalau misalkan perlu menyalakan, kita klik start lalu kita tunggu sampai dia nyala. Kalau sudah selesai, jangan lupa di-M. Kalau sudah ready, tulisan AWS-nya diklik. Nanti dia akan keluarin seperti ini. Teman-teman klik ke bagian service. Ini kategori-kategori yang tadi ada di teori, teman-teman. Di bagian slide teorinya. Ya. Lalu kalau di soalnya kita disuruh nyari Under which service category does the IAM service appear? Di mana tuh? IAM. IAM ada di mana? IAM itu ada di bagian security, identity, and compliance. Nah, ini. Buat manage access ke AWS resource. Kalau teman-teman mau buka layanannya, nyobain klik ini. Nanti ada lab-labnya teman-teman untuk nyobain layanannya ya. Kalau hari ini kita masih cuma navigasi. Di materinya ada soal lagi itu. Disuruh mencari Amazon VPC. VPC itu di service mana? Silahkan teman-teman ada yang mau coba. Di share screen. Di networking dan content delivery. tuh Betul. Ya, kalau teman-teman mau ke service. Cari ke networking and content delivery. Nah Ini ada PPC virtual private cloud ya Oh ya kita dikasihnya yang ini ya Virginia jadi kalau teman-teman lihat di sini ini regionnya Virginia ya US East 1 ini Virginia yang kita pakai kalau kemarin waktu calculating AWS pricing calculator itu kita pilih layanan ke Ohio ya. Nah ini ada Ohio. Kemudian kita disuruh cari subnet tuh teman-teman. Ada yang mau coba? Silahkan. Di share script. region itu punya berapa subnet. Silahkan teman-teman. Sambil dilihat-lihat dulu. Saya boleh, sih. Silakan Jo. Klik subnet tuh. Ada Haji. Hmm, betul. Nah itu subnetnya diklik. Kalau mau lihat detailnya, klik aja yang di kirinya. Yuk, nanti kita bisa dapat nah, kita bisa dapat uh, ininya ya detailnya teman-teman. Kita juga bisa lihat subnet itu tuh ada di availability zone yang mana, seperti itu tuh ini. Um, udah Oke. Okay. Yang lainnya juga bisa dilihat ya teman-teman ke bawah. Terus apalagi yang bisa kita coba ya di lab ini. Sekarang kita ke yang poin F tuh, yang VPC. Cek VPC-nya. Di question 4. VPC-nya itu dia masuk di levelnya region atau di availability zone. Silakan, ada yang mau coba? Saya eh, boleh sih. Silakan, Mases. KPC. Bapak sudah terbiasa. Heeh. Hmm. PPC itu adanya di region dia ya. Kalau yang nomor 5 kita ditanya apakah eh, layanan ini termasuk di global atau di regional nanti dia muncul di yang tempat Virginia-nya ini ya teman-teman gak apa-apa sekalian proses itu untuk yang isi itu coba ke isi itu proses di compute kayaknya bu compute nah ya. itu kalau diklik nanti dia itu Virginianya teh, berubah. Kalau dia tulisannya Virginia, berarti dia adanya di region. Masih di Virginia? Ah, betul, masih di region. region. Terus yang harus dicek lagi, IAM. IAM itu yang tadi ya. Service lagi, Moses? Ya, boleh pakai itu juga. Research boleh, lebih cepat juga. Kalau diklik IAM masuknya di, nah ini tulisannya global. Ya, berarti dia bukan di region, tapi di global. Kemudian untuk lambda, diketik aja boleh. Kalau di lambda, dia termasuknya di region juga ya. Sesuai berarti. Terakhir, root, root 53. Root 53, coba kita lihat juga dia di areanya mana layanannya route tulisannya isanya route global nah dia di global jadi yang IAM sama yang route 53 tiga itu global kalau yang Amazon is itu sama lambda dia di regional sesuai dengan yang di ya yang diaktivitasnya sip teman-teman Terima kasih Moses